Assalamualaikum para dermawan dan para sahabat wakaf Hari ini saya mau mengajak teman-teman semuanya atau sahabat wakaf dan para dermawan Untuk melihat proses daripada pembuat minyak asiri Yang mana memang lahan sebesar 12 hektar ini sudah berjalan untuk produksi minyak asirinya Jadi hari ini jadwal saya itu rencananya akan melihat panen secara langsung Panen tanaman sereh wanginya, bagaimana cara panennya, kemudian melihat lahannya, kemudian tentunya melihat tanamannya, tanaman aslinya, kemudian ke pabriknya. Jadi ini pabrik yang berdiri di atas tanah atau lahan yang akan diwakafkan oleh para sahabat wakaf sekalian nanti, dan ini juga pabriknya juga nanti juga akan diwakafkan juga nih. Yang mana wakaf pabrik ini adalah dari kaum muslimin, para sahabat wakaf, dan para dengawan semuanya. Jadi Hari ini saya mau mengajak teman-teman uh, semua untuk melihat secara langsung karena ini sudah berjalan dan pemanfaatan ini sudah sudah terlihat dari beberapa kegiatan-kegiatan uh, pemanfaatan yang sudah BWA lakukan. Untuk itu yuk ikutin saya terus ya. Ini bulan September kemarin ini sudah dipanen. Ini panen yang tahap awal atau plot pertama ini dan sudah kemarin udah dijadikan minyak asiri Alhamdulillah dan sudah uh, termanfaatkan dan ini sudah numbuh lagi nih karena memang ini jenis ini tuh jenis yang paling bagus nih jadi sebulan sebulan lebih udah numbuh lagi lebat seperti ini yang baru dipanen yang baru dipanen tuh kayak gini nih ini yang tahap kedua nih kalau nggak salah nih setelah dipanen itu kayak begini nih dan dia tuh pertumbuhannya cepet nggak lama gitu cepet ya yang tadi kita lihat tadi di pot yang pertama nah ini pot yang kedua nih tuh Nah, sahabat Okevno, di sana eh, para petaninya sedang panen. Kita langsung sampai ke percakasan aja ya. Ini, ini yang akan kita ini hasil ini. Latih cara motongnya ya. Jadi ada caranya yang biar apa namanya kualitas minyaknya juga bagus tuh. panennya itu satu hektar itu sekitar seminggu butuh waktu seminggu untuk memanen satu hektar lahan ininya tuh banyak ini tanamannya tanaman hasilnya besar-besar dan memang banyak jumlahnya nggak sedikit jadi kita tahu lah manfaatnya seperti apa lah ya kalau banyak ya nah jadi tadi kita udah dari sana nah ini kita lagi mau ngangkut uh, pakai motor motor motor unik tuh jadi motor-motor motor rombakan motor rakitan jadi satu motor Sekali ngangkut, sekali jalan itu dua kintal. Jadi sekali ngangkut, motor ini bisa ngangkut 200 kilo atau dua kintal. Jadi banyak banget ya. Ayo, lanjut aja, lanjut. Selamat ini saya naik, <guruh> naik motornya ya. Ini nih, sambil ngangkut tanaman asirinya. <guruh> Nah, jadi setelah tadi diangkut, kemudian sampai sini ditimbang. Nah, gunanya timbang ini adalah untuk mengetahui berat basahnya itu berapa sebelum dikeringkan. Jadi nanti habis dipanen itu kita lihat di berapa basahnya. Nanti setelah dikeringkan atau diangin-anginkan, itu kan pasti akan menyusut tuh, akan kering. Nah, nanti setelah jangan keringkan ditimbang lagi beratnya berapa kilo. Nanti itu akan menentukan hasil daripada uh, minyak hasil tersebut. Ini kira-kira berapa ya? Nah, setelah uh, dikeringkan selama satu hari Kemudian proses cacah Artinya dipotong-potong Agar nanti di tempat penyulingannya itu mudah untuk uh, keluar minyaknya Ayo kita lihat yuk Nah, ini kita cacah ya Nah, tadi setelah dicacah Kemudian nanti ini uh, biasa dimasukin Kayak gini ya, dimasukin Nah setelah dimasukin ke sini, kemudian nanti ditimbang dulu berapa berapa kilo, baru dimasukkan ke mesin penyulingan untuk disuling menjadi minyak kasiri. Ya, yuk kita lihat ke atas ya. Nah ini hasil daripada penyulingan tanaman minyak kasiri ya. Nah dari sini nanti masuk ke sini nih, masuk ke sini uapnya, uapnya masuk ke sini ke pipa, terus ke sono Nanti di sana itu ada yang namanya pendingin, masuk ke spiral pendingin dulu masuk ke secara pendingin. Baru oh, nanti masuk ke bawah tuh. Ada yang, ada tabung lagi di situ tempat hasil yang sudah jadinya ya. Nanti kita lihat ke bawah ya. Ya, sahabat wakaf dan para dermawan semuanya. Itu tadi kita uh, sudah lihat semua prosesnya dari mulai panen, kemudian diangkut, kemudian ditimbang, dikeringkan, kemudian disuling dan sudah kita sudah lihat hasilnya tadi 12 hektar. Tanaman yang beribu-ribu, belasan ribu tanaman, minyak asiri, kemudian pabrik ini adalah lahan, kesempatan untuk para sahabat wakaf semuanya, untuk para dermawan semuanya, untuk menginvestasikan. Nah, makanya kan ada orang yang bilang bahwa harta itu tidak dibawa mati, padahal harta itu bisa dibawa mati. Yaitu melalui ini, melalui wakaf. Memulai untuk melakukan kebaikan melalui program wakaf produktif Eko Wakaf Cirangas ini. Saya tunggu wakaf Anda di Cirangha Sukabumi Melalui Eko Wakaf Cirangha Sukabumi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh